Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam playlist ini kita sedang belajar tentang Basic Web Programming. Nah Kita sampai di topik tentang CSS, Cascading Style Sheet. Yuk kita pelajari bersama. Teman-teman, kita belajar CSS, CSS singkatan dari Cascading Style Sheet. Ini adalah bahasa yang digunakan untuk menata sebuah dokumen HTML. Jadi dapat mengontrol tata letak dari beberapa halaman web sekaligus. Tentunya ini menghemat waktu dari banyak pekerjaan ya teman-teman. Untuk sintaknya di sini kita perlu ada selector dan juga declaration. Untuk selektornya ini akan menunjukkan ke elemen HTML yang ingin diberi style. Ini bisa juga berupa tag HTML atau ID atau class. Kemudian untuk declaration block-nya ini terdiri dari satu atau lebih deklarasi yang dipisahkan oleh tanda titik koma. Setiap deklarasinya akan menyatakan property dan juga value yang dipisahkan dengan tanda titik dua. Jadi dari beberapa deklarasi CSS ini akan dipisahkan dengan titik koma dan semuanya akan dikelilingi oleh kurung kurawal. Jadi ada dalam satu kurung kurawal. Teman-teman, ayo kita sama-sama pelajari. Ini saya punya index.html, saya akan buat dokumen HTML sederhana. Kemudian saya juga akan mempersiapkan satu dokumen lagi. Saya beri nama style.css aja ya. Jadi setiap kali kita punya file CSS, kita harus membuatnya dan menyimpannya dengan extension .css. Kita coba sintak yang paling sederhana dulu ya teman-teman. Tadi teman-teman ingat bahwa ada selektor. Di sini saya ingin mempengaruhi selektornya untuk bagian body. Jadi saya ketik di sini body. Kemudian saya tulis kurung kurawal. Buka tutup. Lalu yang ingin saya lakukan adalah membuat background color dari uh, halaman HTML saya berwarna merah. Berarti saya akan ketikkan Propertinya, background. Di sini sudah banyak sekali properti ya teman-teman. VS Code sangat membantu kita jadi kita tidak perlu terlalu menghafal. Kemudian di sini diberi tanda titik 2. Sudah otomatis juga. Warnanya misalkan ingin merah. Cari warna merah atau warna yang lain. Di sini juga banyak sekali ya. Misalkan light coral. Seperti itu. Lalu kita save. Nah, ini berarti kita sudah mempunyai uh, dokumen CSS, file CSS. Kemudian kita membuat di sini stylenya untuk body. Kita akan berikan background color warnanya light coral. Bagaimana pengaruhnya di halaman HTML? Nah, karena penulisan CSS-nya ini di luar dari file HTML, maka saya akan memanggil di sini... Link CSS secara otomatis akan tercreate pada bagian head, link rel, style sheet, kemudian saya akan href ke style.css. Ini sangat otomatis kalau di VS Code. Ketika saya save, kemudian saya jalankan sintaknya, maka saya akan mendapatkan dokumen HTML yang backgroundnya berwarna light coral seperti ini. Jadi asik banget teman-teman, dengan coding sedikit kita bisa mendapatkan hasil yang cukup banyak. ya. Jadi dengan membuat codingan CSS body, background color, ini warna yang kita inginkan. Pada bagian index.html kita tinggal panggil aja style.css, ini file kita, file CSS-nya. Dia akan pengaruh ke halaman HTML tersebut. Misalnya teman-teman mempunyai halaman HTML lain yang style-nya ingin menggunakan style ini. Maka teman-teman tinggal melakukan pemanggilan seperti ini saja. Selain itu, misalnya teman-teman ingin menuliskan dengan cara yang lain, misalkan ingin di dalam dokumen HTML ini, maka teman-teman membutuhkan sintak seperti ini. Staknya adalah style. Kemudian teman-teman langsung tuliskan sintak CSS-nya di sini. Misalnya, sekarang saya ingin menerapkan untuk heading 1. contohnya, saya punya teks H1, web dasar belajar CSS seperti itu ya. Style untuk H1 ini berarti kita membuat selektornya H1. Lalu, jangan lupa kurawal. Style yang mau kita terapkan adalah memberi warna putih, berarti saya ketik propertinya color, value-nya white, lalu yang kedua kita terapkan text align-nya menjadi center, jadi nanti posisinya web dasar belajar CSS ini akan ada di tengah dan warnanya putih. Kita coba lihat dulu hasilnya ya. Ini ya, warnanya putih dan posisinya di tengah. Jadi yang pertama tadi kita telah belajar penulisan eksternal style sheet. Sedangkan yang ini adalah yang internal style sheet. Ada satu lagi, yaitu yang namanya inline style. Kalau inline style ini pengaruhnya langsung di tag tersebut. Jadi, misalnya kita punya tag P, kemudian menurut saya punya teks, Kemudian, untuk stylenya, saya mau langsung taruh di sini dengan atribut style. Value-nya adalah stylenya. Misalnya kita mau jenis font-nya adalah Arial. Jadi seperti itu, kita save. Maka ketika kita lihat hasilnya, kita dapat paragraf ini dengan jenis hurufnya adalah Arial. Jadi kita sudah belajar tiga cara untuk menyisipkan style. Yang pertama tadi kita kenalan dengan external style sheet, jadi file CSS-nya ada di luar dari file HTML Oh ya teman-teman jangan menuliskan tag HTML di sini ya Jadi ini murni hanya style CSS-nya saja Kemudian ini yang dituliskan dengan cara internal style sheet Dan yang ketiga ini yang inline style Nah dari ketiga penulisan ini yang paling tinggi prioritasnya adalah yang inline style jadi style yang digunakan ketika ada lebih dari satu style di elemen HTML prioritasnya itu dari inline style kemudian ke yang penulisan internal stasit lalu yang external stasit. Jadi inline style itu memiliki prioritas yang paling tinggi. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan selector ID. Jadi menggunakan atribut ID dari elemen HTML untuk memilih elemen tertentu. Selektor ID-nya digunakan untuk memilih satu elemen yang unik. Nah untuk memilih elemen dengan ID tertentu menggunakan tanda pagar atau hash. Kita coba tuliskan satu style. Pendefinisiannya pakai ID berarti pakai tanda hash atau tanda pagar seperti ini. Saya tulis misalkan tag 1. Sama ini menjadi selektor lalu kurawal buka kurawal tutup. Yang kita mau terapkan, misalnya kita mau font size-nya ukurannya 20 pixel, kemudian untuk ID ini, color-nya kita kasih warna marun nah, seperti itu. Ini berarti kita sudah mendefinisikan selektor ID nah, kita terapkannya dimana misalkan kita punya sini teks uh, H2 misalkan belajar tentang selektor ID nah, di sini kita terapkan untuk menerapkannya kita panggil ID lalu nama ID nya adalah teks 1 kalau kita save kemudian kita lihat hasilnya maka seperti ini. Ini warnanya marun, ukurannya 20 piksel. Nah, untuk yang satu lagi itu selector class. Ini untuk memilih elemen HTML dengan atribut class tertentu. Penulisannya menggunakan titik. Kita buat dulu stylenya ya, misalkan kita punya class Namanya teks 2. Kita mau terapkan background color-nya. Ukurannya, background color-nya, warnanya misalkan kita mau kasih merah. Lalu tulisannya, mau kasih putih dan size-nya, jadi kita bisa gabung-gabungkan properti dan value-nya. kita tulis 50 pixel, Wah, besar sekali ya. pada saat di index.html HTML ini, sini kita buat lagi, misalnya tag p, kemudian teksnya dari lorem ipsum lagi ya, teman-teman, saya copy dari sini. lalu kita terapkan dan jangan lupa panggil di sini kelasnya adalah S2. maka ketika kita lihat hasilnya nah kita dapat teks seperti ini ya ada backgroundnya merah hurufnya putih kemudian ukuran fontnya besar sekali seperti ini Demikianlah pembahasan tentang CSS dasar, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.